Oke selamat siang. Saat so, hari ini kedatangan tamu dengan siapa pak? Beni. Pak Beni. Nah, pak Beni ini ada keluhan kemungkinan lo apa engkelnya. Tapi eh, beliaunya merasakan di sini pak ya di bagian kaki ya, sini ya yang yang sakit. Tapi coba kita cek dulu apakah beliaunya kena engkelnya apa enggak. Tapi soalnya kan biasa main bola ya. Oh iya, udah, udah, reposisi, udah balik, Hah? udah balik. Oh? engkel pak, engkel ya, tuh. Yes, yes. Enak kan uh -huh. Nah. Tuh direposisi pak. Hmm. Nih, yang ini aman. Ini aman. Jadi ini tadi masalahnya di engkelnya. Hmm. Jadi cukup kita reposisi. Berarti kemarin tuh reposisinya kurang benar. Oh. Jadi, seperti itu, Pak. Itu cuma sini. nih. Nih. Oh. Iya, oh. um, oh. oh. bolak-balik oh, mana-mana. Oh, Cek ke dokter juga enggak? Enggak, ya, ya. selesai, selesai juga, ya. Heeh. Nah. Ini jawaban, Bapak jawabnya cuma cuma di les-les ini doang loh Pak, tuh. Nih. Bapak cuma ngasih ya, soalnya saya sering main bola itu, sakitnya tuh di kuadran kanan terus, Pak. Kalau oh, itu berarti shin splint, Pak. sin splint. sin splint ini. Ya? sin splint tuh di sini. Ini biasanya, tidak oh. apa-apa. Makanya nanti kalau Anda tonton YouTube saya, saya ada tutorial, ada apa nanti ada ada disiplin, ada pelantar ini namanya pelantar pakistis. Ya, yeah. yeah. jadi ada disiplin. Oh banyak pak. Oh. Jadi nanti Bapak silakan tonton YouTube saya. Jangan lupa nanti saya subscribe. Yeah. <laughs> <laughs> jadi kita bahas satu-satu pak. Udah, udah itu. Kalau di yang di tulang kering, di tulang bide, itu dia ya disiplin. Biasanya itu lari pak. Karena penyebabnya lari, iya. sering banyak lompat itu di situ. Mm. Nanti cara rilisnya kita ada ini, nih, ini, tuh ini seperti ini, oh. nih, oh. Oh. nih. Oh, situ, situ, so, sakit, sakit. Nanti kan cuma dikasih enak-enak. Pertama pasang ditarik, kelak, udah selesai gitu kan. <groan> <tutuh> Buat promosi pak. <tutuh> Jadi harus gitu karena gitu pak itu kalau bisa dikerjain cepat ya kita kerjain cepat Nih, nih Tinggal di mana pak? war keringat dingin. Nah ini ini baru klimaksnya, Pak. Hmm. Klimaksnya pantar di sini. Oh. Whoa. Ah. Oh. Oh. Oh. oh gimana nih berkurang gak sakitnya berkurang gak ini belum rasa <laughs> ini loh sak sakitnya pencetan tuh oh iya sakitnya bukan tadi sama aja menurutnya sama oh. <laughs> sama pak loh, ini hiburan sih tadi sakit banget <laughs> ooh <laughs> oh, oh. oh. oh. Okay. Bapak naik dikit, naikkan dikit, Pak. Sip, sekali lagi ya. Jadi yang dikeluhkan itu waktu buat kecapean, apa berdiri atau berjalan. Jalan uh, jangan, pak. Pas ini pas bangun eh, dari duduk hmm. ke uh, duduk ke berdiri. Terus sakit. Dari tidur bangun pagi. Hmm. Oh. Ini Pak miring nih. ini tipe pak, tipe alis pastari, ya <coughs> mantap sama kasusnya ya nah, dua-duanya ya tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh Oh. <laughs> Nah, yang ini yang lebih parah. Nih. Nih. Nih. Ini ini di soliusnya. Tuh. Dorong lagi. Nah, gastronemos. Lantar Ini gini, ini gini. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh. apa kan ranjang. Oke. Jangan enggak? Masih biasa kayak itu. Yang ini? Nah, masih di nih Kalau ini? Ini enggak? Ini enggak kan? Ini enggak pinggir ini masih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 Nih, miring ini ya, sakit ya, sakit ini. Ah. <laughs> Bergerak <tuh> Nih, bergerak enggak? Nah, tinggal ini ya. <tuh> <tuh> enak coba ini karena enggak mau marah doang tuh aja. bagus nih bagus pak terus sekarang balik badan lagi balik badan Terus sampai kaku Apanya kaku? <tik> <Aduh>. <tik> <tik> udah kalamaan berarti Pak ya? Iya Iya Ya kan kalau udah misalnya anggap aja udah 2 tahun minta sembuh sekali, Ma, nanti rumah sakit enggak laku Mas Iya sih <tik> Tapi kan minimalnya kita usahakan, jadi kita rilis Nangka oh. Enak lah, oh. enak. Seharusnya itu kaki dipijat, punggung dipijat itu seperti ini rasanya, Pak. Jadi itu ada rasa, Jadi rasanya enak aja gitu loh. Berarti kalau sakit atau ada masalah, gitu. Seharusnya ya kayak gini aja, gini. Jadi kalau ada sakit berarti ada masalah. tuh tadi pada kencang sakit. Ini cuma gini doang itu orang tuh. Oh. Enak. Kayak di relax. Itu Seperti itu pak Berarti kayak pemanasan berarti Iya ya. sebenarnya itu kalau orang uh, Itu kan harusnya tuh pemanasannya cukup Sekuat jam itu juga harus pemanasan Jangan asal langsung sekuat jam aja pak Ini kan nimbasnya kemana-mana Bentar pak ini mau di, mau di stretching dulu Lepas lagi, jangan pak ya pegangan ya. Oh. ya. udah balik, jadi udah nggak masalah, gitu loh pak. <tik> iya, jadi tuh engkel udah nggak masalah. Yang parah bagian kanan gitu, pak. Ya ya kan yang sini kan. Tapi kalau yang kiri karena yang kanannya masalah harus nahan sakit. Makanya dia ikut capek kan? Oh. Justru yang jadi kan? Namanya kaki kan gitu loh. Nih. Kan gitu tuh. Ini wajar cuma pegawai doang. Tadi masa sakit atau hari ketiak. Oke. Okay. Mas pegangan pak. Tuh. Oke. Okay. Selesai. Coba atas dulu pak.